Tunggu. Hey. Ada apa, Aman enggak, teman-teman? dia dia orang bukan ya hehehe <tos> <-i> besar besar <tos> ya ampun di sini gue menantang sumpah gue menantang temen Eh, ada suara. Eh, <San> Ada orang. Eh, lagi tapa dia. <San> Gua senang banget, serius. Tolong gue cok, aduh, astaga, astaga, astaga, aduh, ya ampun, bro Jim. Nih, nih, nih, nih. Ma -mati lo. Anak kecil pulang saja. Pacet lu monyet di <tuh> begini doang loh. Suatnya dari jalan